Baiklah, para persahabat Leselow, dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentu kita mendapatkan tentunya kabar spesial juga dari fanbase Leselowers.gibah Singapura yang menurut di sini menginfokan bahwa bakal ada acara Meet and Greet pada tanggal 25 September 2022, persahabat ya. Masya Allah banget nih, kekompakan dari fans sejati Leslar Masya Allah, mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses Kita selalu support apapun itu yang terbaik untuk kita semuanya Terkhusus buat idola kesayangan kita Mudah-mudahan persahabat ya, semakin banyak dukungan Semakin banyak doa dan support yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport keluarga idola kesayangan kita Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Leslar, kami Leslar Lovers Giba Singapura akan mengadakan meet and greet lagi pada tanggal yang sudah dijadwalkan ya. Terima kasih. Chance selalu kompak dan solid jangan lupa ya. Salam santuy itu, Masya Allah. Luar biasa. Tanggal 25 nanti. Lesson Lovers, Giba Singapura akan mengadakan acara meet and greet Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Amin Kemudian disimak juga persahabat yang info untuk warga Konoha juga Nanti siang Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Bakal tayang vlog terbaru di channel Youtube Rizky Bilar Ini ngakak reaksi netizen OmTV lihat Bilar nih persahabat ya Yang penasaran stay tune di channel Youtube Rizky Bilar Bakal ada vlog terbaru yang akan Tentunya tayang siang hari ini Support terus juga persahabat untuk karya-karya terbaik dari tim Leslang Entertainment Dan berikutnya juga persahabat kita lihat di ungan Ayah Kejarah semalam Memposting foto bareng Abang Fatih, Masya Allah banget ya Semuanya pastinya rindu dengan Abang El, pasti semuanya Terharu melihat Abang Fatih, tetap Kita selalu mendoakan yang terbaik Kita tahu, kita yakin bahwa BBL itu anak hebat Anak yang sangat kuat Di sini juga sobat ya Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Kena keplak sama jagoan aki Katanya itu Masya Allah Kena pukul ya Ayah Aki Kejora Masya Allah Dipukul sama BBL Ini lucu banget ya Aksi-aksi gesreknya BBL Masya Allah Mudah-mudahan cepat sembuh ya Buat Abang Fatih Cepat sehat, cepat pulih Pokoknya doa terbaik untuk BBL. Amin. Dan kita lihat juga di komentar perselamatan di Unggahan Ayah Kejora. Banyak sekali tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun official mengatakan, Siapa yang kangen dengan Bang Al-Fatih, acung jempol? Pasti semuanya kangen banget ya. Melihat aktifnya BBL, Masya Allah banget ya. Pokoknya dengan ocehan-ocehannya, tentunya kita merindukan mudah-mudahan BBL secepatnya pulih dan tentunya bisa beraktivitas lagi. Kemudian juga persahabat disimak. Ini ada postingan dari L2W semalam, persahabat ya. Doa dan support dari L2W untuk Abang Fatih semoga lekas sembuh, kesayangan kami BBL. Kami selalu ada mendoakan kamu BBL. Insya Allah Begitu banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik. Dari orang-orang yang tulus, mensupport, mencintai Leslar family. Ini hanyalah ungkapan hati kami langsung dari L2W. Disimak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan. Selamat malam. Mungkin kami hanyalah orang biasa. Hanyalah fans, tetapi kami sangat menyayangi Leslar. Dan tentu saja, BBL. Mendengar kabar BBL sakit dan operasi, kami juga merasa sangat sedih. Setiap sholat kami selalu menitipkan doa untuk BBL dan kiriman standing forward dari kami hanyalah bentuk semangat dan dukungan kami kepada idola kami bahwa mereka masih memiliki kami fans yang selalu setia mendukung mereka dalam keadaan apapun. Rizki Pilar Lesti Dikejoran. Salam sayang dari kami untuk BBL, kami selalu menyayangimu anak Saleh. Ini Masya Allah banget bersahabat ya. Tentunya kita semua juga terharu ikutan sedih saat mendengar kabar BBL sakit dan harus menjalankan operasi. Dan tentunya kita semuanya sebagai fans sejati harus selalu mendukung idola kesayangan kita dalam keadaan apapun. Kita buktikan bahwa kita masih kompak dan masih solid untuk selalu men idola kesayangan kita. Kemudian juga, ya, di Simak ini ada tentunya unggahan dari Dr. Puspa. Dr. Puspa memeluk Abang L pasca operasi persahabatan ya, Masya Allah. Emang begitu banyak ya di luar sana orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan Masya Allah. BBL banyak banget doa untuk kamu, Abang Fatih. Mudah-mudahan doa baik. Dari orang-orang baik dikabulkan Dan mudah-mudahan doa baik dari orang-orang baik juga Berbalik ke yang mendoakan, amin Kemudian juga persahabat ya Kita uh, tentunya lihat Polling online sementara Demang skarming Mel celebrities 2022 Untuk sementara di pagi hari ini Kita lihat dan disimak papa Bilar masih berada di nomor 2 Dengan perolehan voting 9.058 votes Dan di nomor pertama masih Rangga Azab dengan voting 9.8703 votes Tetap semangat untuk warga Konoha Dukung Rizky Bilar menjadi Pemenang The Most Carming Male Celebrities 2022 Tetap semangat, tetap kompak Untuk kita semuanya Kemudian juga persahabat ya Kita lihat juga nih info penting Untuk warga Konoha Ini langsung dari Tiktok SCTV Yang diunggah kembali Oleh akun leslar si Komik persahabat, ya. Ini menginfokan mengenai acara Infotainment World 2022 yang akan diselenggarakan tanggal 29 September 2022 yang tentunya akan disiarkan secara langsung di SCTV, Insya Allah persahabat ya, idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar akan tampil di acara tersebut. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, mudah-mudahan Leslar bisa menampilkan penampilan terbaik dan mudah-mudahan juga persahabat ya sekaligus Idola kesenian kita bisa membawa pulang Piala Penghargaan Infotainment Award 2022. Dan selanjutnya juga di simak persahabatnya Ini momen spesial yang tentunya bikin kita nangis Persahabatnya terharu melihat flashback saat Bunda Lesti Ini sedang hamil baby L menyanyikan lagu anakku di atas panggung Masya Allah bersahabat ya tentunya kita meneteskan air mata saat mendengar Muda Lesti bernyanyi di atas panggung saat mengandung Abang Fatih dan menyanyikan lagu anakku Masya Allah ini nih Masya Allah ini mah bikin merinding banget Persahabat ya, mudah-mudahan keluarga Leslar Selalu dilindungi dari Orang-orang yang tidak baik Amin, Ya Rabbalah Alamin Dan untuk berikutnya juga Persahabat ya, ada hikmah dibalik balik operasinya BBL Kita lihat persahabat diunggahan Leslar Al-Fatih Di sini ada sebuah Kalimat komentar Yang disematkan persahabat ya Di situ tertuliskan. Kalau betul biasa terjadi untuk anak prematur, sekali lagi Allah bukakan bukti bahwa Lesti Kejora memang lahiran belum cukup bulan. Dan di sini juga ada sebuah jawaban komentar, Masya Allah berarti anaknya sendiri yang menjadi garda terdepan orang tuanya dari fitnah dunia. Sakitnya baby L, Insya Allah ada hikmahnya. Lekas sembuh ya nak, Masya Allah banget ya. Abang memang jagoannya papa sama bunda garda terdepannya panda lekas sembuh ya Anak kuat, anak hebat Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Anak yang saleh, anak yang baik Hingga komentar pun bersahabat ya Tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari aku Nonon Azkermulzad Mengatakan Masya Allah, Allah buktikan dengan caranya Gak perlu oleh manusia Dengan penciptanya langsung Belajar sabar dari mereka Leslar, anak-anak baik Luar biasa bersahabat ya Tentunya idola kesayangan kita Emang selalu menjadi contoh baik yang selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan kita lihat juga persahabat ya tanggapan selanjutnya dari akun Nenang Ukhti mengatakan Masya Allah, Tabarakallah sekali lagi Allah memberikan pembuktian dalam membantah fitnah manusia dan mungkin ini juga menjadi salah satu pencegah agar dosa para pemfitnah tidak jadi dosa jariah bagi para pemfitnah itu persahabat ya Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga persahabat ya unggahan Papa Bilar yang diripost kembali oleh akun It's B30. Semalam pun persahabat ya, Papa Bilar angkat bicara dan mengucapkan sebuah kalimat ucapan terima kasih. Alhamdulillah operasi Al-Fatih berjalan lancar. Terima kasih orang-orang yang sudah mendoakan. Bagi yang pengen tahu Fatih sakit apa, Fatih itu sakit hernia inguinalis. Penyebabnya apa? Faktornya apa? Bisa tanya Mbah Google, kata Papa Bilar. Dan kita juga salva kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah dan Masya Allah, Allah memberikan jawaban untuk orang-orang yang menutup akal dan hatinya, menyangkal abang lahir prematur. Semoga ini hanya jawaban dan peringatan, walaupun pastinya ada ganjaran untuk setiap ucapan buruk. Astagfirullah. Itu persabatnya. Jadi makanya hati-hati baru sosial media. Jangan sampai tentunya jari jemari kita menyakiti hati seseorang. Tetap sebagai fans sejati, support dan dukung untuk idola kesayangan kita, Herakon, netizen-netizen yang selalu fitnah. Biarkan saja, mudah-mudahan kita semua tetap di jalan yang lurus untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Billar.